Masya Allah, Uma seneng banget lihat laporan hasil kegiatan kalian di sekolah Mantul nih anak Uma dan Abah Alhamdulillah, <tuk> iya makasih Uma Kan Uma juga yang menemani kita belajar Uma juga mantul, mantap betul <tuk> <tuk> Tahun ini prestasi rara juga Masya Allah, terpilih sebagai murid TK berprestasi Hafalan surat terbanyak <tuh> Terus Dapat bintang terbanyak Banyak gak pernah telat. Mulai, mulai Terus, murid pertama yang lancar baca tulis Terus, hmm. Hafal perkalian hei. <tuh> Gak <tuh> ada gak yang ada. bisa ngalahin lara Hei, hei, <tuh> <tuh> Ajaib gak, wah, dah, ajaib, ayo, Dan predikat murid TK terbaik tahun ini adalah uh, Rara. Hmm. Kelas tingkatnya satu Rara. Hmm. Selamat ya. Bukan lagi ah, ya ampun, nah, mau sampai berapa kali dikana? videonya diputar hmm. terus lah? Emosinya kok napa? Kanusa Giriya nggak bisa jadi murid prestasi, Fairara. Hmm. Wow. Oh ya, rumah kan janji kasih hadiah buat Rara. Astagfirullah, bukan, mulai deh sombongnya, merasa hebat. Sekarang lagi-lagi hadiah ke rumah. Kalau murid berprestasi harus dikasih hadiah kan? Hmm. Nah, sesuai dengan janji Uma, ini hadiah untuk Rara huh? Wah, makasih Uma Dan <laughs> ini untuk Nusa huh? Loh, Nusa kok dapat hadiah juga? Tahun lalu Uma juga udah kasih kan? Iya Uma, kan kan Nusa nggak juara, nggak prestasi hmm. Murid yang prestasi hmm? kan cuma Rara Astagfirullah, Rara <laughs> Kok jadi gitu sih ngomongnya? Rara di mata Uma hmm. kalian itu anak yang berprestasi, hah Jadi kalian berdua berhak mendapat hadiah. Hmm. Bangga sama diri sendiri boleh, tapi nggak boleh sombong. Nggak boleh merendahkan orang lain, tuh kan? Ya sayang. Hmm. Sombong. Rara nggak sombong kok. Eh jawablah. Ra, tahu nggak kalau sombong itu temannya siapa? Hah? <tuh> hmm? Setan Suka ngerendahin orang lain Merasa dia paling hebat Kayak siapa yo Jadi Rara temenya setan dong hmm, Kalian ingat gak?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 Nah, Betul. sejak saat itu Iblis diusir dari surga hmm. Dan ditetapkan jadi penghuni neraka Astagfirullah eh. Ampunin Rara ya Allah hmm? <laughs> Rara gak mau jadi temennya setan Rara janji <laughs> Nah, sambung lagi nggak yeah. akan no, no, no, no. rendahin orang no, no, no, no. lagi no, no, no, no. Pokoknya Rara nggak mau jadi temennya setan? Maafin Rara ya Uma. Kanusa. Iya, nggak apa-apa. Jangan sombong lagi. Kalau gitu kodonya nya nggak usah dulu ya? Hah? Jangan. Jangan. Iya kalau Nusa sih nggak apa-apa. Kado jangan diambil. Alhamdulillah Alhamdulillah <laughs>